Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita di pertemuan 12. Untuk praktikum, teman-teman silakan melihat assignment dan membaca instruksinya. Terima kasih untuk 18 mahasiswa yang sudah mengumpulkan tugas di pertemuan kemarin dengan baik. Untuk assignment hari ini, silakan dikerjakan dengan baik sesuai dengan instruksinya. Selamat mengerjakan teman-teman semua. Terima kasih.